Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat elektronik Kali ini saya akan berbagi tutorial servis ya Dimana kali ini kita akan Servis satu buah Rice cooker Miyako ya Dengan kerusakan mati total Oke sahabat untuk lebih jelasnya Kira-kira seperti ini ya Oke terlihat sahabat setelah steker Kita tancapkan ke sumber listrik ya Namun di disini untuk lampu indikator warna merah Ataupun warna kuningnya ini tidak ada reaksi sama sekali ini biasa, biasa diartikan adalah dengan mati total oke sahabat untuk lebih jelasnya kita akan coba bongkar ya apa yang sebenarnya terjadi pada reskukernya akunya oke sahabat pertama-tama kita siapkan dulu ya untuk penyungkitnya bagian bawahnya ini saya menggunakan pisau di disini sahabat kita bisa memulai membukanya mungkin dari bagian sini ya. Oke sahabat setelah terbuka seperti ini ya untuk bagian penutup bagian bawahnya disini Di sini dugaan yang sering terjadi ya pada resiko total ini tidak jauh adalah kerusakan pada skrin ya atau fuse untuk fuse sendiri di sini sangat seperti ini. Ini namanya fuse atau screen ya. Oke, sahabat sedikit saya jelaskan ya untuk fuse ini atau screen ini. Fuse ini adalah adalah pengaman ya jika jikalau terjadi short circuit pada bagian uh, perangkat rice cooker ini ya. Ataupun untuk uh, fuse ini bisa putus jikalau seandainya panas yang ditimbulkan elemen pemanas ini sudah melebihi kemampuan dari fuse ini. Adapun untuk fuse ini sahabat memiliki uh, memiliki batas suhu panas ya yang bisa diterima oleh fuse ini. Jika fuse ini menerima uh, panas di atas uh, 200 derajat Celcius maka untuk fuse ini akan otomatis putus. Oke sahabat selanjutnya untuk memastikan fuse ini putus atau tidak, saya akan coba mengukurnya. ya Oke sahabat di sini saya sudah memiliki alat ukur ya. Kita akan coba ukur ya untuk uh, komponen fuse ini. Oke seperti ini Salman. Oke terlihat di sana ya di alat ukur tidak menunjukkan angka. Di sini seharusnya menunjukkan 0,0 sekian ya. kalau untuk fuse ini masih normal. Namun pada kenyataannya kali ini kita mengukur untuk viewsnya ini sudah dalam keadaan putus ya. Oke sahabat untuk mengatasi masalah seperti ini ya kita cukup mengganti fuse ya. Fuse ini cukup kita ganti ya dengan yang baru ataupun solusi sementara kita bisa langsung menjumper ya pakai kabel ataupun sahabat di sini saya sudah menyediakan ya satu buah fuse ini juga fuse sahabat ini biasa dipakai pada um, dinamo blender ya namun fungsinya ini sama ya di sini batas maksimal kerjanya 105 derajat Celsius ya untuk fuse ini dan fuse ini bisa kita gunakan ya untuk menghentikan fuse pada rice cooker Oke sahabat untuk fuse-nya ini saya akan potong ya. Oke seperti ini selanjutnya untuk sarung anti panas ini kita buka ya. Dan di sini pun kita akan coba potong ya seperti ini. Oke sahabat untuk fuse ini kita juga akan potong ya kita akan potong sesuai kebutuhannya kira-kira seperti ini sahabat ini langsung kita masukkan di tempat screen yang awal tadi ya sini. Oke okay, sama kira-kira seperti ini ya Kemudian untuk kabel yang tersisa ini kita akan sambung ke sumber listrik di sini ya Seperti ini Oke, sahabat, kira-kira seperti ini ya. Oke, sahabat, selanjutnya kita akan berikan isolator tahan panas ya. Ini tujuannya untuk melindungi kabel ini bersentuhan dengan bodi ya, karena jika untuk kabel AC ini menyentuh bodi, maka akan menyebabkan sengatan arus listrik ya saat kita sentuh nantinya oke okay, kira-kira seperti ini oke okay, sahabat sebenarnya sampai di tab ini sebenarnya kita sudah selesai ya dengan pekerjaan kita dengan uh, pekerjaan kita dan sekarang kita akan menutupnya dan kita akan menutup oke okay, sahabat selanjutnya jangan lupa juga ya untuk memasang kabel bodinya ini Oke okay, sahabat jangan lupa ya untuk masang satu buah baut di sini. Oke okay, sahabat saya kira untuk cara perbaikan uh, resistor kermiako ini saya kira sudah selesai ya sekarang saatnya kita akan uji coba oke sahabat perhatikan untuk lampunya ya ya terlihat di sana sahabat di sini untuk lampu indikator warna kuning sudah menyala ya terlihat Oke sahabat, sekarang kita akan tekan untuk tuasnya ini ke lampu warna merah ya. Oke sahabat, demikianlah cara memperbaiki uh, rice cooker Miyako yang mati total ya. Lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.